sini emang aku jarang ya bikin konten tapi setidaknya setiap hari udah mulai live lagi di youtube entah itu sahur atau pas mau jam berbuka puasa dan sekarang biasanya kan nenek yang masak barusan nenek bilang dia nggak masak jadi aku mau beli pientang di tokonya mbak sari yang ada di citu cilong lengkap banget guys mau bikin dua apa ya? Tuh. Buburit, ngabuburit di Taiwan. Oh, uh, oreknya mantap banget, nabu. satu bungkusnya banyak banget kadang aku satu bungkus makannya juga dua kali <laughs> jadi selama pindah di majikan ini ya, aku dibeliin mie itu, mie rebus, enam bungkus sampai sekarang belum pernah aku masak gak tau lagi ngurangan aja <laughs> serius, ini satu bungkus aku dua kali makan loh karena lagi ngurangin aja tapi kalau ngasih lauknya itu nggak pelit ya jadi banyak banget nah teman-teman begini buka puasa di Taiwan ala kadarnya dan alhamdulillah kebetulan di tempat majukan aku ini dekat dengan toko Indonesia juga sama seperti waktu pas di Daan disana puasa hari ini mampir di toko Indo biasanya sih kalau gak nenek masak ya aku dibeliin pentang Taiwan dan kebetulan hari ini nenek bilang dia gak masak jadi aku cuma dikasih uang dan suruh beli pentang Tapi enggak-enggak itu, enggak tarik muka. Bandingan di dibungkus Mika lebih suka dibungkus kertas gini ada Bungkus nasi kayak gini jadi terasa banget kayak kayak kita di Indonesia ya. Video cool. pau okay. okay. Uh, Tapi kalau untuk ikutan lomba kuis Kayaknya belum ini Kalau dulu sih Dibolehin Kalau ada lomba kuis Ini guys Nggak jelasnya Menu-menunya komplit Harganya kalau 100 cent Kalau di Indonesia itu rp ribu ya Kurang lebih seperti itu kalau yeah. ini biasanya, setiap hari ada pelunduk nasi rames itu nggak pasti sih. Jadi kebetulan, aku hari ini datang, semua salah satu dapat. tapi di sini juga menerima itu ya kalau kalian mau instag kita pas menjelang Lebaran ada kotak amal masjid Al Hidayah Cilong. oke teman-teman, mau -teman, pulang nih, semuanya udah nggak ada tugas paling malam nanti jam delapan ngasih minum susu kakek sama itu ya paling ganti popok itu udah. kalian yang setiap saat udah ikuti di semua media sosial aku lagi ada bagi-bagi mukena khusus di bulan Ramadan tiap seminggu sekali diumumkan ya untuk satu orang pemenang selain itu, ada juga bagi-bagi pulsa -bagi sama saldo oke, okay, terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye guys